Kami di masjid itu ada sembilan orang. Sembilan orang itu kami terjebak betul, udah nggak bisa nyeberang ke sini, ke daratan kan. Dia itu kami cari perlindungan ke belakang SD, sampai ke SD itu udah airnya udah jebol-jebol SD. Terus kami nggak nyangka bahwa di belakang itu ada sekeluarga yang terperangkap di lantai duanya. Kami berdiri di pagar. Pagar itu roboh Terus saya nyangkut, yang Ustadz itu kejepit pagar dan teman-teman yang lain udah hanyut. Saya terjepit. Enggak tahu berapa lama. Pokoknya sisa harapannya sama Allah aja ya. hingga rumah itu jebol. Saya masuk ke dalam rumah. Di rumah itu gelap. Pokoknya gelap gulita. Saya berusaha menyelamatkan diri, menyelam- nyelam cari jalan keluar dari rumah itu. Terus saya dapat jendela itu, dapat jendela. Untung jendelanya itu sekat-sekatnya untung pakai kayu, nggak pakai teralis besi kan? Udah masih bisa saya buka pakai tangan, terus naik ke atas atap, puncaknya atap rumah itu. Dan waktu di atap rumah itu udah, pokoknya menegangkan sekali. Di situ yang gelombang paling besar itu, Pak. Dan pada saat gelombang paling besar datang itu udah hilang ingatan semua kita sadar waktu naik kembali naik sambil bergantung ke beberapa daun sagu. Dia itu saya naik ke daratan cari daratan cari pertolongan sama tim SAR. Di situ saya udah nggak ingat apa apa lagi. Pokoknya dibawa di rumah sakit dan teman-teman yang lain ini pak sudah lewat jembatan semua ke sana hampir dua kilo semua ke sana terbawa arus. Alhamdulillah yang 9 orang, yang satu yang meninggal. Terus yang keluarga ibu itu yang satu rumah, 6 meninggal. Terus satu yang tetangganya, satu. Jadi semua yang di sini, 8 orang. Ya, harapannya, khususnya untuk normalisasi dulu. Nah, karena kebanyakan yang di sini udah nggak punya tanah-tanah lagi. Gitu. Nah, apalagi untuk membangun rumah, kan di sini bisa dibilang itu ekonominya menengah ke bawah untuk buat rumah apalagi yang udah nggak mampu kayaknya.